Apakah EURUSD akan kembali tertekan? Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan EURUSD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Waspadai?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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.19065 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.18514. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212